Uh, maafkan so saya kita sorry. minta maaf too, sangat Maaf sebab Wait, apa? Maaf sebab remember saya dah kalah dalam permainan yang awak bagi saya pinjam tadi Apa dia? Dan saya pula pernah beritahu semua dulu yang awak pernah exactly masuk tanah sewanita Apa? What? Awak so kan dah so janji takkan beritahu sesiapa hey. Kami Perangai mereka semua macam pelik je pagi ni. Eh, uh, maafkan ke saya kita. Minta maaf sangat. Maaf sebab apa? Maaf sebab saya dah kalah dalam permainan yang awak bagi keripin jam tadi. Apa dia? Dan saya pula pernah bagi tahu semua dulu yang awak pernah masuk tanah wanita. Apa? Awak kan dah janji takkan tahu siapa. Huh? Rangai mereka semua macam pelik je pagi ni.